Ayo kita cari mainan lagi teman-teman. Ayo kita ambil wadahnya. Ini aku sudah punya wadah. Ayo kita cari mainan. La la la la ya la la la la la la la la mainan main. Wow! Ini apaan nih teman-teman? Wow, ini sepertinya dino teman-teman. Wow, betul. Ini dinosaurus. Dinosaurus ini bernama Brachiosaurus. Ini adalah Berikut ayo kita simpan. Cari lagi teman-teman, kita cari lagi mainan yang lain. lalala la, la, la, la, la. mainan, oh mainan. Wow, kita dapat lagi. Ini hewan apa nih teman-teman? Oh. Ini juga dinosaurus teman-teman. Ini dinosaurus orange. Ini dinosaurus duri-duri lo teman-teman. Cantik ya warnanya. Yuk kita simpan. Let's go cari mainan lagi. Mainan-mainan dimana kamu? Wadidaw. Kita dapat lagi nih teman-teman wow cantik banget warnanya ini ini dinosaurus juga teman-teman warnanya hijau cantik ya bentuknya lucu keren banget nih teman-teman ini dinosaurus hijau yuk kita simpan cari lagi teman-teman Mainan, mainan, mainan Dimana kamu Mainan, mainan Dimana kamu Wow, aku lihat sesuatu teman-teman Itu apaan ya teman Wow Menyeramkan sekali Dino ini matanya warna merah Yuk, kita lihat Wow Ini dinosaurus hitam belang-belang, teman-teman. Tapi sepertinya menyeramkan ya. Warna matanya warna merah loh, teman-teman. Ini dinosaurus malam. Yuk kita simpan. Kita cari lagi, teman-teman. Mainan. Wow, ah Kulihat kamu, oke bos Q, ini mainan dino lagi, kita dapat wow, ekornya panjang banget ya teman-teman, ada pula nih giginya, wadidaw, ini dinosaurus coklat teman-teman, kita simpan ya, oke bos Q, kita simpan lagi cari mainan lagi kita let's go mainan-mainan dimana kamu aku mencari Wow wadita, wadita, kita dapat mainan lagi mainannya Dino lagi Wow hati-hatilah teman-teman ini ada duri di sini ini namanya dino orange wow pundaknya seperti ada kipasnya teman-teman lucu juga ada giginya pula ini yuk kita simpan teman-teman cari lagi let's go kita cari mainan lagi mainan-mainan dimana kamu aku mencarimu Mainan oh mainan di mana kamu? Wow wow wow wow wow. teman-teman? Wow. Warnanya cantik kali lo teman-teman. wow ini juga dinosaurus. Wow, ekornya meliuk-liuk. Wow. Cantik kali nih dino hijau. Ada pula giginya. Ini dino Hijau teman-teman, warnanya -teman. cantik ya. Ekornya yang meliuk-liuk dan juga panjang. Oke, kita simpan lagi teman-teman. Tang. -teman. Mari kita hitung berapa yang kita dapat hari ini teman-teman. Let's go, kita hitung. Kita hitung satu. Ini brachiosaurus dua ini dino coklat dan ini dino hijau yang kayak di pundaknya itu ada dedaunannya loh teman-teman sepertinya ini ini dino rumput oke kita simpan tiga dan ini dino oreng, dino berduri-duri kita simpan teman-teman 4 -teman. dan ada lagi teman-teman ini dino hitam dino malam yang bercorak-corak kita simpan 5 dan ini dino orange lagi teman-teman yang sepertinya punya kipas di pundaknya teman-teman cantik ya warnanya kita simpan enam dan yang terakhir ini kita dapat dinos hijau yang punya ekor meliuk-liuk loh teman-teman lucu ya mari kita simpan tujuh wow hari ini kita punya dapat punya mainan banyak teman-teman kita dapat tujuh mainan hari ini oke teman-teman jangan lupa Like dan sk subscribe ya. Oke okay, dadah.